Jelap mata, jelu. Bukan ada sehat, yeah. ya, -wujud Tuhan, -wujud -A -A, kita, saya Hendrina. Ya, katakan wujud minalah Tuhan, kita ingin buat puji-pujian, macam kita kenapukan guna memuji gelar Tuhan. Dan ketika penghimpunan, mari si puji Tuhan, ibad, puji-pujita bertemu dalam kasih-Nya, ibib deras bermusimta. Ya, kan Puji Tuhan, Harap kita bereta nomor teluratus Puji puluh Tuhan sibadian, si Dek kari air sadar, si berwarga, si keluarga, pemusik ras song leader kita masuk ke atas di pemula ukurta mari kita pengetesan Tuhan minum kembali Tuhan ras kita atau toh atau toh kita Ikatan kami menuju menemani Tuhan di wadah iwas paksa dan bergineda arti segini iwas pengarah-arah Tuhan masih dengan kami pulung cedah radung kerina permata serumpun kuala leda aludun kejuang-juangan keti Tuhan nanti kami mengerti kerana PA kami kamu hadir kami hadir di masa depan kami, silakan kita pernah diberi kami, yang masih akan menghuni. Begitu Tuhan, tanda teman kami sangat sepuas di Kami silahkan bejar segala wajib karena kata Tuhan di ibu kami, ibarat jam pergi Medan. Dan eh, karena pertolongan kami Tuhan, terkait polonaise suka, ada kelangkang dan Yesus Kristus, Pematang, demi Luhur kami manusia. Amin. Oke, okay, supaya so, langka masuk kita Kuba, um, sedikit karena kata di mata, si Tuhan aran lagu segala puji syukur Estabi bila Allah ada Dipandu pemusik ras songgita Sekretaris, o oh, Bapak kami, si Mada kegaduhan kami, engkau belum anak-anak permata, ibas rumah pertutupmu. Endah, adik kami, Tuhan, tegak renangkan -renang, dahulu. Dari ibu puji kami, kami, Jalak ke kami puasa bersama si Baniah, sing kuasai ukuran dari pusuk. Gelah-gelah nari Kata-kata Bersih kami Banci Jangan dipalas kami Mendalami dengah kami Berkuasalah kami Tuhan Sebab kami bosik Kami beri gencang Mba sejarah Jesus Kristus Ernal di ato Kami membantu Amin Ya berjuak-juak Berjuak-juak Shalom Kekelengah Tuhan Shalom ibas kesempatan PA Permata kita secara online jadi langkah baiknya kita akan sapa juga teman-teman yang di luar sana sesama permata di BNP maka bangun pikiran teman-teman permata maju-maju nantai emang kate ima jare pengungsi seumat Ibas basuar indah Ibu bas padan si emang kap 105. Sada raja-raja 105 -Raja ayat siwa se ayat 105. Endakariyogi kami membanta kriya. Sada raja-raja 105 -Raja ayat siwa se ayat 105 Baginda Ia adalah raja raja di Judah. Janah 40 tahun di Yerusalem. Ni ra nari di si asa dia asa ia tetap arkumalang ibas gedang Tuhan barang-barang singgol ikhususkan bapak nan mati mata bagi bebarang-barang emas si persembahkan nakrina ita makanan ibah rumah perbetul berjensi kalau per per per per kita mencuat-cuat <tutu>. tema sistem seherman Ibas ibah suari indah kegelengan Tuhan teman permata bapak tetap ngebapak. Maka timah indah sekalian Memperingati hari ulang tahun Mampir Bapak bahas tengah Geri jantan Tuhan тот он просто Pak Santa, kami benci kecil begikan katangi. Singajar kami bahwa singa Bapak tetap menampakkan. Maka Tuhan, terkami kami kirimkan permohonan ibalang-belang bib HP eda. Banci Adi Bapak kami lah na Bapak kami arah Pertama langkah kami telah tidak pernah Emang kamu e ada Dekati kebutuhan. Tuhan Emang berdepan Sembah kami ibas setelah Yesus Kristus Berbentuk di kami Amin Kegelangan Tuhan Bundari Pembuluh Presubahantan tugas kita berbeda nomor 445 sebola kuturta rasita tuntung Tuhan Bapa kami simada ke kami larna ni kami mengatakan bujur manpa Tuhan seibas jam berni indah PA Permata kami Gordon Allah Mahul Bapak, si Madan, kami, Republik kami, karena kata si Boy begi kami, Melahna nasib kami Melakukan ucap. Ya, maka Tuhan si dulur kesah tiba si tetap mereka pengajaran, mereka dalam si mahuli nanangi kami, kriminal, permadani, dibahas setelah belah menjadi KPK, dan karena nah, kami Tuhan yang harus dosa. Bagi Pego kami. Bapak, tapi mamre ibas tengah-tengah gereja Tuhan, lahna Kerina Bapak, banci Jadi usian, jadi pemimpin Si makhuli, dalam kami araja maka Tuhan Si mereka kesehatan, menangi kerina Mamre, belang-belang Iwi, sampai dengan Tuhan Kaibisi jadi Surah-surah ke Bapak Kegelung kami, edah terseri lahna nabi Tuhan bagi tema memberikan pemerik dia berpancis dan si, ate, nandangi kerina anak-anak permata i, belang -belang, di belakang-belaknya bagi be, Tuhan orang kami nandangi kerina permata Tuhan si masuk-masuk dan permata dan Bapak suku kali bisa si, jadi surah-surah dan -surah, nah, baik persekolahannya, nah, Tuhan mereka kepentaraan di pas pernahinah, kami singa cari ia gelangar gelangat dan jangan pernahinah. Sinaranik pernahin, bapa siluduhkan, pernahin si mahuli dinasih merikan kesabaran, sebab dek ke kami Tuhan rancangan damai sejahtera telah Tuhan siapkan kepada setiap perma. Masuk-masuk kerina Kegeluhannya Bagi Tuhan Retoto kami Nandangi simak bagi Ibas PA Pramata secara online Ena Tuhan si masuk-masuk Baik si pengurusan Klasis, baik ibas Pengurusan rumput bagi kerina Tuhan yang desain kami Kebas Tandu Mereka kamsir Oh Tuhan bagi teko indeskan kami Sada bagi persembahan Pengatakan bujok kami Tuhan simasumasusa Melanara persembahan indah Baci nampati danin pelayanan Permatai itu benar kereta Tuhan Oh Bapak Kenti si pengaruh pisiran muli Hati kami, pasu-pasu Dari kami, hidungi kami Ke batin, permata permatai edang Melanara ke kami Tuhan banci ibabat kami Kata simahul ibas ibadah Wah, si senang, enak Enda Tuhan, pertemuan minyak sembah kami Alami kami, kami berserah bersama kami Lah, tetap kami menunggu dikelari anak-anak Tuhan Pasca Yesus Kristus, artut-tutin, anak-anak kami membantu Mari daging si persadatan total, maskan Tuhan minta daging Bapak kami semua rasa saya enda mari sama kami